Alhamdulillah, wabarakatuh. Balik lagi sama pam-pam, masih di Tasik udah dua hari gitu. Tasik mau um, monten, gitu, jajanan pasar kayak gitu. Rencana sih hari ini tuh mau ngabukurit, itu cuman terlalu sore, huh? jadi aja <laughs> kemar di jalan. Tapi mudah-mudahan sih masih ada tukang jualannya, gitu sama mama sendiri sih ada biasa kita full team hari ini full team ada Ica sama Dikri di belakang tuh Halo. gitu cuy gimana ini udah buka harusnya kita ngebatalin dulu jadi ini tuh kira-kira aku selama-mama ya. iyalah ya. Iyalah. Ya. Iyalah. Ya. iyalah cewek gitu jadi harap dimaklumah nah, jadi kalau misalnya JJ sama cewek tuh kita harus mau pergi jam mama Ya, ya, ya, ya, ya. Jadi kita sekarang mau cari dulu hajil, hajil terus cari cemilan, ceplo untuk cari makanan. Ungkung gitu. lagi putih gitu kemarin kita mau beli surabi ternyata eh tutup surabinya. Ya, oh, no. terus kemarin juga kita beli apa cumi bakar di taman kota kelanjutannya kita mau dari minuman makanan besar eh makanan besar makanan berat makanan ringan kita hajar semua semuanya kumpul lagi potim semuanya ada semuanya kita gasin aja ya semuanya terus pantengin terus kita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 The past is where it stays okay, way back a year ago Oke, teman-teman udah nyampe di di jalan Anjar. Jadi di sini tuh banyak yang jualan makanan. Apa aja? Ada jidat. Kode keras itu, kode keras. Jadi nama makanan jalan makanan 9, 10, 12 <SILENCAL> <SILENCAL> Nah, sambil lihat lihat mungkin no shopping gitu kan let's go, let's go ngebatalin, kita beli dulu beli minuman, beli cemilan, 11 Jadi, coba, kita coba. Menunya ada apa aja? kameramen mau, Yang ah? Ap Ap ya, yang <tun> Biasa rp yang panila, ini coklat, atau kameramen, avokador Ini sebenarnya 15000 pakai es krim. Jadi itu bapak kameramen rasa alpukat sama coklat disatukan gitu ya. Yuk <tuh> kita lanjut mencari cemilan. Oke, <tuh> Bukan ke kan ke malaman kita deh, keluarnya tadi Dada, dada, ini Lihatnya mau gak Eh, buka di jalan Jadi aja Jadi gini aja ngomong anak Keringan aja Iya, gimana tuh Atau kita cari aja yang tertentu Yang tertentu Ini yang di rumah Ininya coba Bawanya nyeplos disini Itu gitu Kayak ayat Gitu deh Ada yang gitu loh tadi gitu ringan yang di rumah di mana? Ya, di sebelah sana atau di sebelah sini? lagi ke jalan kartini bebas. ke sana untuk pulang ke rumah. Iya berarti ke atau mau ke enggak? jauh. Ke situ. Rantak ke situ. Kanan. Kanan. dari sini pun tanya apa peraturan jadi video sekarang mengikuti apa yang mau dicari sekarang yuk kita cari angkringan halo oke okay, guys Hai. ini udah nyampe tadi yang memegi tidak angkringan udah nyampe sekarang ada angkringan kita angkringan apa cek di oh, daerah jauh daerah apa Daer daerah apa Bali matasi. Jadi ini tempat baru, tempat hits banyak banget. Banyak sampai sampai dikwi juga wow wow wow. Oh, no. Jadi sekarang kita lihat sih. Konsepnya konsepnya good lah Lalu, Kita kita tinggal, tinggal nyobain makanannya aja. langsung aja kita kesana itu. go. temen nih nanti udah datang, menunya kita ini nasi tongkol, oh, ya, kayak dia. ringan, emang ringan sih, cuman ini nasi kucingnya tuh pakai timbel gitu, diikat, sama daun, daunnya tongkol, ada ada oh iya ada pasti ayam, enggak oh, tahu sih tadi ngajai cuma ngajai cuma nasib dongkalowang nasi, gitu, terus menunya juga emang kayak dan kayak keringan banget waktu itu ada sate satean, kepala ayam, ada janda <tuk> eh bukan janda eh jado jado gitu ya, ini sebenarnya udah kayak nasi timbal. Nasi tutup kintang, pongpong, gitu ya. Kita coba dulu ya. Ini sebelah, udah lapar, jadi udah jam star duluan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Sebelah ini nih jantannya. Jantung guys, kaporin dong. Ini Ini yang agak berisik soalnya ini pinggir jalan, yang nah, banyak ya lagi bukan sama juga. Benar -benar Benar -benar banget. banget. Soalnya ya, ya. Ini berapa ya. nah, <tuk> Okay. ada live music juga setiap malam ini kayaknya banyak ramai banget yeah. jualan. Jadi kalian kalau misalnya lagi di Pasik, mampirlah ke sini di, di Jalan Simpang Lima. Itu, banyak jenis campuran. Padahal nanti kita mau. Sambalnya pas, pas, pas banget. Wah, pas banget. Kalau kayak terlalu pedas, enggak terlalu Jadi kalau gak... gitu lu gak... suka pedas, suka pedas juga masih masuk. Masuk Bang kok. Kemarin kita apa? aja, yeah, yeah, bapak kameramen, bukan apa-apa, uh, hanya pantang apa, apa. <laughs> itu. <laughs> Oke okay. okay, teman-teman, uh, buat kulineran malam ini semuanya tadinya mau beli cemilan lagi. Cuma ini, Sudah tidak tidak lagi jadi kita tuh sekarang tuh ada di depan keringan lemon, minta keringan sini, sini, sim, sim, Simlim sim, simlim sini, sini, sim, sim, sim, hmm, itu sini, sini, sini, pokoknya mah tempatnya sini, sini, sini, Oke, paparan kita berapa hari kita yeah. ya? lagi ya? lagi. Kita lagi kita THR, jangan. THR. THR, mana THR? <gabung> <tuk> THR yang gitu, gitu, Pokoknya thanks sudah nonton video sekarang. Bukan, tungguin video-video kamu mau selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, bye. Aku katanya? Oh iya siap.